USD Tsui Frank bullish, perhatikan sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD Tsui Frank terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CHF terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.94426, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.94279. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212